Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hodija dari 11 IPS 3 Di sini Saya akan menerangkan Perpajakan Pertama Ada perhentian pajak Pajak adalah kontribusi Wajib pajak yang harus Dibayar, eh, negara yang harus dibayar Dua Ada jenis pajak Saya hanya yang, yang saya tahu hanya tiga yaitu berdasarkan golongan berdasarkan instansi dan ketiga berdasarkan sifat lalu ada pajak juga mempunyai fungsi fungsi pajak ada empat yaitu fungsi anggaran fungsi mengatur stabilitas dan registrasi atau pendapatan. Dan terakhir ada manfaat, manfaat pajak pertama yang saya tahu ada dua, yaitu pertama bagi negara untuk proyek produktif dan untuk masyarakat eh, memberi subsidi pangan.